Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu dosa. Mulai mengintip. Dan dosa kemudian mulai bekerja. Menguasai kehidupan kita. Maka pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-18 mencatat. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tapi satu orang yang keliru. Nah dalam bahasa Inggrisnya. Saya senang, but one sinner destroyed much good. Satu orang saja berdosa, satu orang saja. Maka dia akan merusak begitu banyak hal yang baik. Dia akan merusak begitu banyak hal yang baik. Dia akan merusak begitu banyak hal yang baik.